Ya, perhatian, pintu teater 2 belum dibuka. Halo, selamat malam. Selamat hari Selasa. Hari Selasa adalah waktunya ngobrolin web dan masih bersama kita bertiga di sini ada saya Riza, co-foundernya Hectivate, terus juga ada teman saya, namanya Ivan. Halo, Ivan. Hai, nama saya Ivan. GdI Web. GdI Web. Dan ada Eka, tentunya. Halo. Halo, halo. Eka, GdI Web juga. <laughs> gimana gimana gimana uh, oh ya yeah. untuk episode ini uh, disponsori oleh oh, belum ada sponsor kita ya jadi belum kalau ada sponsor uh, uh, kalau ada yang mau sponsor <laughs> bisa email ke ivan at Ivan uh, ya bisa aja di shot ke saya Eka atau Mas Riza silahkan Enggak enggak enggak enggak. kita belum mencari sponsor dan belum butuh <laughs> jadi <laughs> jadi malam hari ini kita akan ngobrolin tentang uh, konsep fundamental dari JavaScript yaitu event loop event loop uh, oh, ya, even look. ya uh, ini adalah salah satu konsep yang uh, apa ya yang cukup penting karena kalau kita tidak mengerti konsep ini bisa-bisa kita uh, stres. Ya, stres stress. Ngerti, stress uh, alur perjalanan JavaScript itu gimana? Stress, terus nggak suka, benci gitu ya. Yeah. Dan kita mengalami sendiri ketika kita uh, apa uh, bekerja, terus uh, dapat JavaScript dan ketemu rest condition. Kok ini muncul duluan? Kok ini muncul belakangan? Padahal ini udah di print duluan, gitu-gitu. Itu semuanya adalah uh, event loop. Ya, berkaitan uh, sama event look. Berkaitan dulu, dengan event loop. Dulu waktu saya bekerja. Uh, hmm. Tim saya sangat-sangat tidak suka dengan javascript uh, Katanya ini uh, Programming language yang tidak pasti oh, iya. gak, Susah gak diprediksi pasti. ya Susah iya, diprediksi. Outcome, outcome itu enggak pasti itu Apa sih ini Masa kita mau manggil baca Contohnya baca local storage saja Atau manggil uh, API Hasilnya kok ada sih Hasilnya kok nggak hmm. ada sih kemana hasilnya kok hasilnya malah yeah. funksial, promise pending gitu ya <laughs> <laughs> atau kadang Hasil... bisa kadang nggak pasti jalanin kadang kalau kita menguntung dengan tanda kutip uh, benar yeah. <laughs> urutannya normal sesuai ekspektasi giliran di uh, pitching ke klien atau di handover langsung berubah yeah. semua nah itu kan repot ya <laughs> nah <laughs> mungkin apa uh, teman-teman yang apa yang nonton mungkin punya pengalaman juga boleh di-share juga ya ke kita uh, pengalaman, apa, pengalaman berkaitan JavaScript. dengan <laughs> JavaScript. JavaScript. Terus <laughs> ada dulu tuh istilahnya istilahnya callback hell gitu ya. Callback hell. Karena, yeah. karena saking nggak ngertinya JavaScript semuanya di dalam callback kayak sampai hmm. nested callback kemana mana Terus, <laughs> terus sampai dia bingung sendiri ini aduh callbacknya banyak banget jadinya oh. jadinya malah ini ya si sikoncial ya jadi nggak guna itu si asinkronusnya ya iya betul betul sekali mungkin dulu juga oh. karena belum belum terlalu apa stabil Enggak. ya API yang oh. memudahkan web API yang memudahkan yeah. kita buat jalanin uh, async kayak promise hmm. all sama promise all settled mungkin belum ada asing yeah. wait belum ada anyway. semua ditaruh semua jadi masih pakai apa itu XHR itu loh. AJAX XHR ya XHR <tis> XML. <Ajax. Ajax Amsterdam. tis> ya pakai XHR. Ya semua jadi apa boleh buat karena emang dulu belum terlalu mendukung ya. Jadi kayak ya. semua di callback. Nah, callback-nya nested udah banyak. Kita ngehandle yang di tengah ini bingung. Jadi kan skip ya. Ya, iya, iya. Nah, konsep uh, konsep apa? Konsepsi uh, event loop uh, sinkronis ini sendiri sebenarnya Uh, apa ya bahasa dasarnya kalau di platform atau di bahasa pemrograman itu adalah concurrency. Concurrency itu adalah melakukan uh, sebuah uh, tas atau pekerjaan uh, baik itu secara paralel atau secara asinkronus dan kebetulan yeah. si JavaScript uh, pakai cara asinkronus. Kalau misalkan kayak bahasa seperti Golang, terus uh, Erlang, Elixir, terus apa lagi yang uh, paralel ya dan beberapa yang lainlah ya. Itu ada yang paralel Nah sebelum kita masuk ke bahas tentang event event loop, saya mungkin bahas sedikit aja tentang perbedaan antara asinkronus dan juga paralel, biar agak jelas sedikit ya. Dan ini adalah salah satu materi yang diajarkan di bootcamp, jadi saya wow. memperlihatkan sedikit slide nya. Nah ini ini analogi yang cukup, cukup apa ya cukup bisa ditangkap lah sama student-student karena eh, apa ada gambar dan lain-lain jadi konsepnya si asing ini eh, dia mengerjakan misalkan si apa worker-worker ini atau tujuh anak ini diminta untuk menyelesaikan tujuh kado sampai selesai jadi mulai dari dimasukin apa eh, hadiahnya ditutup dibungkus kemudian diikat dan lain-lain jadi mereka melakukan eh, satu pekerjaan masing-masing, misalkan eh, ini dia mengerjakan tujuh, tapi dia mengerjakan pekerjaannya adalah membuat kotaknya, kemudian anak kedua misalkan masukin mainannya, anak ketiga menutup kotaknya, anak keempat membungkus, kelima, dan seterusnya sampai selesai. Setiap anak akan mengerjakan tujuh kotak atau tujuh eh, hadiah. gitu hmm. Ini konsep asinkronus. Jadi dia melakukan pekerjaan yang berbeda. Untuk setiap worker atau setiap anak di sini dalam hal ini ya, kalau paralel yeah. itu dia uh, seperti delegasi, dia dikasih tugas satu anak dikasih tugas untuk menyelesaikan satu uh, apa mainan saja atau satu hadiah aja gitu. Mm. Tapi dia mengerjakan banyak tas, tasnya banyak, mulai dari bikin kotaknya, masukin kadonya, uh, terus ditutup, diikat dan lain-lain. Nah, masing-masing ada plus minus. Kalau minus yang paling besar dari asynchronous adalah uh, apa ya? Uh, besar kemungkinan terjadinya kegagalan di satu anak, maka semua proyeknya atau semua tasnya akan hancur. Misalkan di tengah-tengah ini lemot nih, atau dia nggak bisa. Anak keempat gak, ngambek, anak kelima nggak bisa ngelanjutin, berarti yes, ya. Itu jadi apa? Single point of failure ya istilahnya ya. Sementara hmm. kalau misalkan anak keempat yang di sini dia ngambek, ya udah. Uh, Kadonya tetap ada walaupun tidak lengkap. Enam lagi, ada, kadonya 6. lagi masih, masih bisa diselamatkan. Nah, itu plus minusnya. Jadi, uh, JavaScript meskipun hanya bisa berjalan, tidak bisa berjalan paralel, artinya dia hanya bisa berjalan di satu core ya. Paralel ini bisa dijalan, dijalankan di banyak core-nya CPU. Jadi, masing-masing CPU bisa menjalankan, kalau misalkan di sini ada 7, dia bisa menggunakan 7 atau 8 core untuk masing-masing mengerjakan pekerjaan yang secara, apa ya, Terisolasi masing-masing enggak -masing, peduli enggak bergantung kepada pekerjaan teman yang lain gitu. Sementara kalau asinkronus dia bisa berjalan hmm. di satu core saja. Multi trading dan single ya, yeah. nah. yeah. Itulah uh, perbedaan yang, apa ya, yang uh, signifikan antara asinkronus dan uh, paralel. Dan hal ini yang harus kita pahami dulu sebelum kita Berkutat dengan javascript Atau bahasa pemrograman yang paralel Kalau javascript kita optimasinya nggak bisa um, Seperti yang paralel gitu. Kita harus menggunakan cluster Dan lain-lain untuk um, memanfaatkan Si core yang banyak ini kan Karena yeah. sekarang jumlah core-nya semakin banyak Speed-nya tidak Tambah banyak Kalau ininya seperti Apa mungkin tuh? Banyak teman-teman dari background PHP, yeah. uh, Python mm -hmm. uh, Itu di mana ini? Antara asing atau paralel? Uh, uh, PHP Just dan dia Python itu di, ya? masih di asinkronis ya, masih sinkronis. Kalau Python sekarang udah ada async await juga kan? Jadi mereka ya. pakai uh, ininya asinkronis juga sama. Betul betul. Ya hmm, biar gitu. biar tahu teman-teman. Yes. mana posisinya? Betul sekali. Nah uh, berikutnya adalah kita akan bahas tentang uh, ini apa namanya cara si ini bekerja ya si apa namanya si javascript javascript uh, javascript event loop, oh, iya. JavaScript di si JavaScript event, loop bagaimana event loop nya bekerja si. nah disini kata lain ati, ati javascript engine ya dalam hal JavaScript ini javascript engine itu yang paling terkenal itu yang paling mainstream itu dari V8 V8, V8 dari Google meskipun ya. ada javascript engine yang lain Ya, uh, jadi uh, karena terkenalnya si javascript Engine-nya Chrome, makanya Node menggunakan V8 juga. Jadi, Dia secara juga konsep, ya, secara konsep di back-end ataupun di front-end, kedua apa, event loop ini, dua-duanya sama, mirip ya, bukan sama, mirip. Yang membedakan adalah API-nya. Kalau di browser, kita tidak bisa, kita bisa menggunakan web API, misalkan kayak baca file atau uh, notifikasi dan lain-lain gitu ya window. Dome something Dome, gitu ya. Yeah. Yes, dom, uh, dom manipulation semuanya bisa kita lakukan. Tapi kalau di Node.js tidak ada uh, objek yang namanya window gitu. Tidak ada web API, dia bisa baca file, dia bisa stream stream data makanya, dan lain-lain. Makanya jebakan batman yang sering terkena itu adalah kalau sudah bikin react, SS... oh. <laughs> react, react React SSR tapi yeah. baca window object pasti enggak ada tuh di, di server iya, betul. <laughs> itu jebakannya iya ini juga benar nih Dekah saya time out ya uh, mungkin uh, saya demoin dikit ya demoin dikit uh, yang Aceh. disebutkan kan tadi jadi kalau misalkan kita punya apa uh, sederhana ya konsolok ya kan ini kan ini adalah uh, akan dieksekusi pertama kan kemudian misalkan uh, konsolok kedua terus uh, konsolok ketiga ini kita udah bisa tebak kan karena ini adalah sinkronus kan jadi yeah. pasti akan baris per baris satu dua tiga ya kan nah lain halnya kalau ini kita bungkus ke set timeout set timeout ini adalah sebuah fungsi uh, asinkronus ini uh, bisa di apa ya di uh, mungkin bisa disamakan dengan fetch dengan fungsi-fungsi uh, lain yang sifatnya sinkronus yang dia butuh waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Ini adalah simulasi misalkan simulasi fetch atau apapun ya, tapi kita pakai seteng mau aja biar sederhana. Ada banyak kan kita yang yang penting isi, istilahnya ada. dia menggunakan callback kalau sudah selesai apa yang ya. akan dieksekusi. Set timeout ini ada juga set interval dan lain-lain ya Jadi set time ini adalah sebuah fungsi yang menerima dua uh, parameter dua Parameter pertama parameter. adalah fungsi Callback Callback-nya Callback Callback Apa yang akan dilakukan setelah uh, beberapa waktu Dan ini adalah uh, berapa lama waktunya Kita ingin misalkan delay-nya misalkan satu detik gitu ya Ini adalah millisecond ya Ya millisecond jadi seribu mili detik Dan ini tentu teman-teman sudah -teman bisa nebak ya ini hasilnya adalah 1, 3, dan 2, ya kan? 1, 3, dan 1 detik kemudian baru ah, keluar 2. Yeah. Yes. Begitu juga dengan kalau kita kasih misalkan 10 mili detik, ya tetap aja sama, gitu ya. 1, 3, dan 2. Nah, pertanyaannya seperti yang uh, ada di chat, ya, kalau, kalau kita 0. kasih time out-nya 0, ada yang bisa nebak enggak hasilnya, Ya seperti apa? Hasilnya juga tetap sama ternyata. Walaupun dia uh, 0 detik, tidak ada delay, gitu ya. Yep. Tapi karena dia ini udah di set sebagai asinkronus, dia akan dikirimkan ke uh, event loop. Jadi dari dari sini, kalau lihat apa uh, gambar ini, setiap uh, ada sesuatu yang sifatnya asinkronus seperti setam atau prefetch atau yang lain, dia tidak langsung dieksekusi, dieksekusi melainkan dia akan masuk ke cross stack dulu. Kemudian dieksekusi di belakang layar, ketika sudah selesai dia akan masuk ke queue atau antrian. Dan ketika main thread-nya atau uh, bagian utama dari javascript-nya kosong, selesai, uh, call stack-nya kosong, betul? Baru dia si baru event loop-nya ini yang tugasnya manggil dari queue ke dalam call stack. Betul. Meskipun uh, dia uh, apa ya, uh, dia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dalam 0 detik, dia tetap masuk ke dalam antrian dulu. Antrian. Karena Ya, karena set timeout itu adalah mengirimkan atau mendelegasikan tugas ke ke apa? ke bagian yang lain dari apa? JavaScript. Jadi tidak langsung dieksekusi meskipun hasilnya bisa langsung dinikmati gitu ya, bisa langsung ada hasilnya. Kira-kira ya. apa? penjelasan sederhananya seperti itu. Mau menambahkan kalau di sisi backend di sisi mm -hmm. backend ini Uh, perbandingan uh, engine-nya javascript dengan apa yang bisa kita capai di sisi backend dengan menggunakan php atau python dan sejenisnya hmm. yang asynchronous juga ya, yang single thread hmm. ya, single thread maksudnya ya itu yes. dengan menggunakan bantuan yang namanya uh, message queue kalau ada teman-teman hmm. tahu message queue atau kalau paling sering itu kita menggunakan cron cron ya, cron dari yes. si unix cron, di yeah. cron job, nah betul cron job yeah. Jadi uh, kalau di message queue kan misalnya contoh ya paling sering itu kalau menggunakan message queue uh, Ada yang check out di sebuah toko online check out Tentu kita harus kayak insert to database segala macam itu proses kan panjang Sedangkan hmm. uh, user harus redirect, harus kirim notifikasi, harus kirim notifikasi ke mana Kalau misalnya kita, itu, kita lakukan satu per satu tentu proses check out kita akan lama banget user akan marah-marah, ya. gitu ya. ya. Uh, kalau kita mau bikin itu menjadi sebuah uh, sesuatu yang pasti dengan uh, proses yang bisa kita bagi ke berbagai macam uh, komputasi server, ya. kayak server kita ada besar, dan kita mau memanfaatkan server, kita menggunakan yang namanya message queue. Jadi, tugas-tugas hmm. kayak kirim email, kirim SMS, kirim uh, insert ke uh, notifikasi ke mana, gitu ya. Itu ya. masukin ke queue, nanti queue-nya yang akan jalankan satu persatu. satu. Javascript sudah punya queue itu, stack itu by default, sudah di dalam core engine-nya, gitu. Hmm. Uh, banyak juga hal-hal yang kayak kita lakukan secara paralel di uh, uh, program yang lain, yang kita memanfaatkan uh, cron dari si uh, cron job si Linux, gitu ya. Yang yes. mana setiap waktu tertentu jalankan tugas-tugas uh, yang sudah ada di queue. Sama javascript engine-nya by design core seperti itu. Oke. Okay. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang, uh, masih tentang event loop. Ini ada uh, video yang menarik tentang event loop kalau teman-teman tertarik mau apa belajar lebih lanjut bagaimana cara kerjanya. Uh, yeah. Di sini Video di tahun 2018 ya udah cukup lama, yeah. okay. tapi Dan penjelasan ini main. Main. Yes, Penjelasan yang sangat luar biasa bagus. Dan satu lagi sebenarnya ada ini nih, ini juga uh, keren juga nih. Sering apa beberapa kali saya jadikan referensi juga, uh, nanti akan dibahas Eka eh, di uh, setelah ini. Dan uh, ada yang mau dijelaskan dari video ini, Ivan? Ya, yeah, bisa-bisa jadi di video ini ya uh, kalau kita lihat dari sisi tengah itu itu yang loopingnya ya dan di sebelah kiri itu adalah uh, worker-nya Cue. yang uh, worker queue ya yang sedang menjalankan queue-nya paling kiri kan yang urutan T ya, itu itu nya sedangkan hmm. yang kuning yang di tengah itu itu adalah proses worker-nya untuk mengeksekusi queue itu sedangkan yang sisi sebelah kanan itu adalah proses rendering ya jadi uh, proses rendering dari Uh, si browser itu jadi uh, apa istilahnya uh, paint proses paint untuk untuk si dom dom yang sudah dieksekusi hasilnya di paint ke browser UI bahasa simpelnya ya yeah. <laughs> sama si ngomongnya <laughs> nah yang terjadi adalah begini pertama video inilah yang membuka mata saya uh, hmm. bagaimana proses JavaScript itu uh, bekerja karena background saya itu uh, banyak berkutat dengan PHP, semuanya sebuah sinkronus, dan yeah. saya udah tahu nih, kalau saya bikin uh, kode di line satu, line 2, line 3, line 4, saya tahu tuh, 1, 2, 3, 4 pasti akan dieksekusi secara berurut gitu ya. Yeah. Sedangkan di JavaScript itu berbeda. Ternyata pakai yang istilahnya banyak hal yang disebut callback lah, atau kalau misalnya saya fetching sesuatu dari API, kalau di PHP, saya face API dia nunggu respons dulu, dulu, dulu baru baru selesai responsnya yeah. mau error atau mau sukses saya bisa langsung baca tuh hasilnya sedangkan kalau di JavaScript responsnya itu belakangan Banding. karena <laughs> pending, <laughs> <Sponsenya> pending <laughs> doang kalau dipanggil di lain sel selanjutnya <laughs> iya nah jadi yang terjadi adalah si uh, si worker kalau nggak ada kerjaan dia akan muter gitu ya akan hmm. akan Looping nih bahasa, itu namanya, kayak event loop, looping aja. Nah begitu ada task, dia akan jalankan satu Ambil. per satu. Ambil. Ya, Ambil. Di JavaScript, uh, di JavaScript engine, di core nya itu, itu pasti single thread. Ya, saat ini masih single thread. Artinya uh, hanya menggunakan satu proses trading di CPU aja. Jadi tidak bisa. Hanya bisa, bisa mengerjakan tapi, satu pekerjaan dalam satu waktu ya. Betul sekali. Jadi nggak hmm. bisa multi trading. Ya, javascript yes. ya, setahu saya sampai saat ini belum bisa multi trading. Nah, yes. jadi kalau misalnya dia muter dan melakukan sesuatu, dia akan uh, menunggu ada hasil dan begitu ada tugas, dia akan kerjakan. Dan kalau misalnya tugas itu butuh ada pain, nanti dia akan update di DOM dan akan pindah ke uh, proses untuk pain. Ke loop yang sebelah kanan ya. Iya nah, betul. Nah, ini ini ini, ini ini ini muter terus kan. Ini tadi karena karena karena kodenya, kodenya tadi kan yang dicoba itu ada while loop uh, in uh, while look si itu, Nah, jadi itu dia udah udah enggak Definite. Nah, jadi dia ya, uh, putar jadi makanya uh, si JavaScript ini itu unblocking proses. Oh mungkin yeah. bisa dimundurin sedikit videonya ke kiri sedikit. Jadi pertama kali uh, dia nyontohin mm -hmm. yang pakai while while loop yang always true. Jadi itu kalau mm -hmm. apa uh, dampaknya di UI kan uh, kadang mungkin kita pernah tuh kena error yang freeze. Gak bisa diapa yeah. tuh, gak bisa diselect. Yeah. Pokoknya beneran freeze. pas dilihat di console lognya ada apa maximum call stack exceeded. Nah mm -hmm. contoh pertama tuh tentang itu karena si apa tasknya itu beneran enggak pernah selesai enggak pernah pergi dari Q nah yeah. itu Betul. di contoh pertama yang pas well true. itu kayaknya kiri yeah. lagi deh kiri nah lagi. terus uh -uh. mana jadi ini? apa contoh gambar kucing Kurang. juga cuma ya pokoknya contoh pertama yang tadi ada gambar uh, animasi GIF kucing oh GIF kucing tadi di mana ya tapi yang pertama yang pertama? wah lupa uh -uh. ini bukan ini. Kita nah itu kayaknya coba deh. Oh, Tapi intinya sebenarnya ya. JavaScript itu uh, dia ini ya apa uh, bahasa yang uh, selalu sangat mudah untuk move on. Jadi ketika <laughs> ketika ada task dan tasknya belum selesai dia langsung ya udah, jalan aja. Iya udah aja Karena memang uh. dia naturalnya seperti itu. Kalau di web misalkan kita butuh apa ya butuh uh, webcam, uh, permission untuk webcam. Kalau usernya belum klik allow atau block, ya dia webnya tetap terus. bisa loading kan, tetap bisa apa? Iya. Uh, hmm. Webnya tetap terbuka walaupun ya webcamnya gambarnya nggak ada yeah. gitu kan? Ya, yeah, yeah, tinggal dianggap dianggap berarti nggak mau. Berarti kalau dia yeah. kan dia punya uh, dia punya internal algoritma internal logic, uh, Kalau misalnya usernya tetap nge-scroll dan mengabaikan yeah. permintaan enable webcam, ya udah berarti dia nggak mau. Oke okay, move on yeah. gitu. Move on. Satu-satunya yang tidak apa yang ngeblok adalah alert. Makanya alert jalan dipakai kan untuk UX uh, oh. kurang bagus kan. Karena ketika kita jalankan alert itu di belakang itu udah berhenti. Emang dengan sengaja Henti. di freeze semua. Iya. Sama Nah, ini juga kayak berhenti kayak kita iya, kayak nih. kita buka Bang, misalkan buka apa ya? Buka Facebook atau buka Tokopedia gitu ya. Meskipun datanya belum nyampe, tapi sudah ada skeleton skeletonnya kan kelihatan. Nah, oh. itu adalah ya. salah satunya Uh, dimungkinkan karena uh, asinkronus ini. ya. Yep. lanjut lanjut. ya ini tadi, yang well loop itu makanya dia bisa ngeheng. jadi kalau oh iya. mau kerjain, kalau mau kerjain kok malah ngajarin yang ngejelek sih. Uh, nah, kalau ini kan contoh yang contrived ya. maksudnya apa di JavaScript jarang banget sih bisa blok yang kecuali beneran uh, bikin function yang kayak gini nih well true. Hmm. Well true no, ya, akan selalu di... true maksudnya. Jadi kan yes. uh, si tugasnya itu si task yang warna kuningnya itu Enggak pernah selesai. Jadi si event Jadi... loopnya yang kotak putih itu yang nggak pernah bisa keluar, enggak bisa lanjut. Enggak bisa mm. ke arah sebelah kanan ya. Jadi looping forever ya. ya. terus. Ya. Uh, dan biasanya itu bakal ada error uh, apa? Maximum call stack Maximum kan? call stack. Artinya apa juga di sini? Uh kalau dari sisi ini, kalau misalnya uh, kita punya javascriptnya kegedean atau berat, bahasa istilahnya berat hmm. itu bisa membuat scrolling kita kerasa jenky kayaknya, kayak, oh, kayak yeah, dia, betul. dia kayak enggak smooth gitu hmm. itu karena javascript kita banyak banget eksekusi atau uh, jadi proses loopnya itu terus ngerjain tugas dan uh, untuk proses renderingnya dia jadi telat Ya gitu. nggak ngepaint, uh, apa nggak nge-render uh, dengan benar ya, nggak bisa ngerender dengan benar karena ditinggal-tinggal kerjaan yang lain. Iya, karena proses waktu dia ngerjain tasnya itu kelamaan. Nah, yang hmm. yang menjadi target kan kalau untuk kita kasih uh, pengalaman experience terbaik untuk ke user itu kan rata-rata uh, mobile phone yang sekarang itu kan screennya sudah 120Hz ya, 190Hz 160Hz lah, minimal gitu ya refresh rate-nya gitu ya maka pain yang bagus itu ya minimal di 30 gitu ya supaya terasa scrollnya uh, scrollnya itu terasa apa istilahnya, smooth gitu Bisa 30fps, 30 fps ya berarti ya 30 fps ya hmm. nah Jadi, ini contoh selanjutnya nih apa, sorry yang tadi kan while sebenarnya uh, codingannya sama tapi dipindahin ke set timeout dengan delay-nya 0 ya sama kayak yang tadi dicontohin Oh, uh, yang mana ini? di awal ya? kan. Mana tadi? Ini ya? Eh. Ada Kalo kok tadi. Punya ya? Oh ya. Nah, while true kan yang yang blocking ya. Ini yang pertama ya. Oh, ya. yang pertama. Nah, ini yang ya. kedua eh, bukan. bukan yang kedua. Yang kedua dipindahin ke set, set timeout aja, cuma di oh, set timeout 0. No. Time sama kayak tadi contoh awal. Heeh. Ya. Nah, jadi apa uh, dia bisa muter karena tadi kan yang set time out itu dipindahin dulu yeah. uh, apa ya itu kan sebenarnya mm -hmm. recursive loop juga kan di mm -hmm, argumen apa callback functionnya tuh loop kan yeah. itu kan yeah. recursive function tapi dia nggak blocking karena hmm. ya itu tadi yang dijelasin di paling awal kan dia pindah dulu ke web API pindah ke apa queue antrian dimasukin hmm. satu persatu. Jadi, apa, walaupun uh, recursive, tetap bisa melakukan uh, semua task itu tadi. Dia ngambil ya, tasnya tasknya tetap. Jelasnya tapi kayak dia... gini nih. Nah, ya. muncul lagi kan uh, si event loop-nya, mekanisme event loop itu memanggil tasknya satu persatu dari antrian, dari queue. Hmm. Jadi, walaupun recursive, emang recursive, nggak ada habisnya kan tuh, muncul lagi, muncul yep. lagi. Tapi, uh, dia bisa muter, bisa jalan. Jadi, tetap bisa apa itu, styling, layout, paint. Nah, uh, ini, apa? nya dia, ya? bisa muter. gift yeah. bisa muter, dia bisa select text dan lain-lain. Itu tadi ilustrasi okay. yang bikin aku paham event loop itu apa. <laughs> ya, yeah, yeah, yeah. Nah, okay. gimana tadi soal request animation frame nyambung juga sama ini sih ya? Apa? Video yeah, ini kayaknya ada tentang animation frame juga ya? Dia yeah, di belakang soal request animation frame, request oh. idle callback. Ini bukan, um, bukan ini iya itu contohnya wah iklan dulu <laughs> <laughs> ya, di sambil iklan nah berarti kalau frame rate-nya enam puluh apa hertz berarti uh, bagusnya tadi animation-nya justru 30 ya separuhnya biar semuanya. iklan lagi yeah. aduh banyak sekali iklannya <laughs> lanjut lanjut lanjut, lanjut. Um, itu nggak ada gak ada gak ada, gak ada, gak ada itu bukan sebuah Heart teori and atau hat hard, oh. hard and fast rule jadi sebenarnya jangan sampai di bawah itu, ya. Jangan, jangan sampai di bawah tiga Iya, kalau di bawah tiga ya, hmm. uh, frame per second artinya sudah mulai kerasa jengki mata kita udah bisa lihat kalau itu terasa patah-patah gitu ya. Hmm. Gimana cara ngecek sebuah web itu 30 fps atau belum? Ada kayaknya ininya ya. Ada ada nya Gua lupa ada tulisan. Gua lupa. Hmm. Uh, ntar gua cari deh. Gue lupa Siap. ada ada API nya kok. Oke, okay, lanjut. Ini apa? Oh, ini yang soal animation callback. Mm -hmm. Ini artinya maksudnya gini. Kalau misalnya kita, kita punya javascript code itu ya, kalau uh, jangan sampai kelamaan ya, memanggil uh, atau melakukan sebuah tugas kalau bisa dilakukan kecil-kecil, maksudnya. Mm, Jadi, uh, ya. tiap biasanya kalau kita menggunakan untuk yang banyak melakukan paint. Ya, melakukan pain atau melakukan untuk manipulation mm -hmm. ya contoh paling gampang slider ya slider itu supaya bisa uh, otomatis smooth gitu, ya. smooth gitu kan harus ada kalkulasi perubahan apa ya perubahan x and y position ya itu kan bisa terjadi yep. uh, sliding mm -hmm. ya itu sebisa mungkin saat kita melakukan itu uh, jangan sampai proses sliding itu memberatkan Uh, membutuhkan lebih dari uh, kita bisa bikin kalkulasi supaya dia dipecah-pecah uh, 30 frame per second bisa dihitung okay. lah istilahnya gitu. Hmm. Oke. Okay. Kita lanjut ke pembahasan dari Eka tentang Web API. Nah Apa tadi ya? kan <laughs> sempat ada ya sempat ini ya ini kan ada call stack kemudian ada queue kemudian ada heap. Ya, dari JavaScript enginenya dari dari fungsi kode yang kita tulis masuk ke call stack. Kalau dia uh, butuh uh, apa didelegasikan misalkan membaca file uh, nampilin notifikasi dan lain-lain itu dia akan memanggil atau uh, menyerahkan kepada API web API dalam hal ini. Ya kan web API itu sendiri adalah oh, se yaitu. sebuah A API. API yang ada di browser. Ada di browser ya. Jadi cerita jadi, aja sih ini ke, okay. kebetulan kali ini aku nggak punya materi yang uh, teknikal banget jadi lebih mm -hmm. ke cerita soalnya yep. apa kan topiknya ngebahas event loop nih jadi ingat mm -hmm. dulu pertama kali banget belajar uh, JavaScript mungkin agak beda dengan uh, teman-teman yang lainnya uh, aku belajar JavaScript itu enggak dari backend sama sekali dan bahkan bukan okay. dari dunia pemrograman, jadi kayak cuma iseng-iseng aja. Terus jadi belajarnya dengan cara yang salah. Pokoknya kalau ada alur belajar yang salah, itu kayaknya semua kesalahan dalam belajar coding. Itu kayaknya uh, gue udah ngelakuin semua. Jadi pertama kali uh, mulainya cuma di HTML, CSS, cuma ya udah, udah rada basah dikit, nyemplung sekalian kan JavaScript. Cuma ya mungkin karena approach-nya kurang tepat, cuma apa sih, Uh, googling aja cari terus kopas-kopas hmm. terus dulu zamannya jquery ya jadi mungkin apa uh, jquery-nya sih nggak apa-apa cuma mungkin pemahamannya kurang kuat juga jadi apa uh, suka banyak ke sandung dikit lah nah dulu tuh uh, aku belum paham tentang web API karena kan ini apa eh uh, bukan di level yang praktikal ya semua kalau misal yeah. kalau orang yang murni awam dan baru belajar dan nggak ngikutin kurikulum yang uh, baik dan benar ya uh, mungkin mm -hmm. ngertinya semua itu JavaScript udah gitu doang nah yeah. padahal uh, sebetulnya kan uh, browser punya JavaScript engine yang tadi udah dibahas kayak Chrome punya V8 yang jalan yeah. di apa Node dan Dino juga Firefox punya SpiderMonkey nah JavaScript mm -hmm. engine itu uh, apa bisa menjalankan atau memproses JavaScript berdasarkan uh, standarnya ECMAScript ya udah itu Cuma kan itu stand-alone. Nah, browser sendiri kan sebetulnya punya yang namanya itu web API, yaitu implementasi JavaScript ya dengan menggunakan standar ECMAScript juga eh, yang dibuat khusus untuk browser dan otomatis hanya berjalan di browser. Nah, makanya hmm. dia eh, kenapa ada API itu, dia kan buat eh, ngejawab kebutuhan-kebutuhan yang unik atau yang khas Cuma buat ada di browser, makanya tadi kita punya, apa itu, uh, ada animation, ada rendering, ada apa yes. layout, styling, painting. Ya kalau di server-site kan nggak butuh ngelakuin hal-hal itu ya. Walaupun yeah. prinsip, apa, prinsip queue-nya bahwa ada task yang harus queue, yang harus di queue, ada sama. pekerjaan yang harus diantri, ya emang sama. Cuma kan kebutuhan-kebutuhannya uh, unik di web. jadi uh, ini hal yang menarik sih jadi mungkin kalau teman-teman ada yang masih di level baru baru nyoba-nyoba uh, ngulik codingan di web khususnya front end, nah mungkin ini bisa dibaca sendiri dicek uh, paling nggak dimengerti bahwa uh, browser itu bukan murni hanya berisi JavaScript engine aja tapi ada implementasi khusus untuk media uh, web untuk browser yang namanya Web API. Itu ya. itu akan nyambung banget sama apapun yang kita pelajarin kayak tadi ada asynchronous, ada ya. apa sih? Ada call stack, ada event loop, ada queue, ini semua berkaitan kayak si set time out aja. Jadi uh, apa? Set time out itu kan bagian dari browser API walaupun dia juga ada di node. Nah, di apa environment node-nya itu implementasi set timeout-nya itu sedikit berbeda. Minimal dulu sih kayaknya uh, di awal agak berbeda dengan punya browser karena masing-masing uh, dia punya cara integrate sendiri. Jadi uh, minimal kita tahu tentang adanya perbedaan uh, apa sih dimana suatu JavaScript runtime dieksekusi itu web API uh, itu ya. apa sekilas tentang web API? Ya. Nah. mungkin ini ya kak apa kita sudah sangat terbiasa untuk apa apa pakai terpatri library. Kalau dulu oh. Oh, ya, kita mau request, sih. ya kan kita harus pakai oh. xhr, Axios. something something something yeah. gitu kan. Terus yeah. uh, dimudahkan dengan adanya jQuery. .ajax aja atau dot get yeah. atau post gitu kan, gampang gitu kan. Uh, padahal sebenarnya uh, di, uh, di JavaScript uh, di browser sudah ada ya, walaupun agak oh. tricky ya, pakainya agak susah gitu kan. Akhirnya muncullah Face API. Bahkan Face API ini Uh, di browser kita nggak perlu install, kan? Nggak perlu npm install, nggak oh. perlu pakai CDN dan lain-lain. Kita udah bisa pakai by default ketika kita buka konsol gini aja. Fetch aja udah ada gitu kan? Hmm. Kita bisa jalankan di sini. Sudah disediakan fetch itu jadi kayak apa ya? Kayak built-innya ya? Iya, built nah, in ini udah, di browser ya sudah built-in. Nah, nah, bahkan node hmm. sendiri pun belum ada sampai baru beberapa bulan. Barusan rahasia, banget baru, ini kan? Luasan banget ini kan? Luasan Yeah, yang benar-benar yeah. fetch ya kalau dulu ada fetch-fetch yeah. uh, yang dibuat oh gitu. dulu node so, fetch dulu kan polyfill ya semacam polyfill ada isomorphic ya, kalo... fetch lah apa namanya yeah. gitu ya berbeda-beda gitu jadi tidak built-in itu terparty dan uh, dari sana mungkin karena juga dulu javascript sejarahnya ya mereka tidak modular kan tidak terlalu modular jadi apa-apa ya uh, bergantung kepada uh, uh, script yang lain gitu sampai akhirnya si browser ini semakin apa ya semakin merasa wah ini kayaknya butuh nih akhirnya ditambahkanlah banyak banyak apa berbagai API ya tadi seperti fetch kemudian bisa baca file bisa banyak sekali nih kalau teman-teman buka whatweb can do today bisa kita lihat nih kita bisa ada offline mode ada background sync kalau misalkan datanya apa kalau kita bikin aplikasi terus datanya mungkin agak banyak kita bisa sinking data di background untuk save dan untuk baca, bahkan bisa payment ya menggunakan Google. itu ya, bisa detect ya. sensor juga. Sensor, Detek sensor, uh, apa NFC, Bluetooth, USB, macam-macam. ada banyak, NFC, belu, NFC belum bisa, Mas. Oh, belum, like, yeah. belum, like belum, yeah. <laughs> belum. Uh, bisa. bakal bisa baru, bakal bisa. Yeah. Nah, jadi si web API itu memenuhi kebutuhan khusus ya user yang menggunakan browser kan ya, yaitu kalau kita yes. pakai browser mungkin kita akan butuh apalah, kamera lah, uh, sensor hmm. segala macam yang tadi ada. Nah, salah satu hal yang ternyata apa setelah dikulik lebih uh, jauh bergantung sama browser kan network request tuh. Jadi kayak caranya sebuah server, uh, node server misalnya uh, menghandle network request, ternyata beda dengan cara browser uh, ngehandle network request makanya itu alasannya yaitu perkara fetch saja uh, ternyata belum seragam apa enggak seragam yeah. sampai baru-baru ini kan jadi hmm. itu uh, berguna banget buat uh, tahu tentang uh, mana yang bagian dari web API mana yang uh, bukan iya yeah. bahkan uh, kalau teman-teman butuh uh, apa ya uh, library untuk uh, bikin sebuah, uh, bikin kode untuk aplikasi web itu yang modular atau yang uh, dipecah per komponen si browser juga udah ada API-nya kan custom komponen, uh, web components lah. Web itu components. sudah ada, nggak perlu kita install React, nggak perlu install view nggak perlu install macam-macam udah ada. Walaupun uh, bisa diakui cara penggunaannya memang ada agak... Bikinnya rada sengsara rada susah. Tapi e, bisa biasanya memikinkan. kan pakai library, apa? Library yang penengah lah, yang memudahkan penengah. kan ya? Iya, untuk memudahkan Esensi aja. Tahu apalah? Gitu. Salah gitu. Satu, Ada yang baru salah apa satu. ya? Shulease ya. Shulease. Gimana, Ivan? Iya, salah satu yang paling simple ya, paling simple. Hmm. Localization. Nah. Bukan internalization. Internalization. <laughs> <laughs> um, lokalisasi internalization ya. ya? internalization kalau misalnya kita bahas uh, buat uh, bahasa ya misalnya dari uh, currency dari yang USD Indonesia Rupiah hmm. Rupi, uh, ada koma ada titik Rupi, gitu ya gimana? ada koma ada titik itu yeah. bayangkan kalau misalnya punya toko online lagi ya mm -hmm. kita harus kalau dia uh, situsnya di berbagai negara gimana kita satu code base mau, masa kita mau parsing satu-satu untuk uh, atau pakai javascript modul mana yang harus bisa untuk memisahkan uh, yeah. membedakan titik koma misalnya di web sudah ada international uh, internasional intel IN, intel API INTL. ada di SIM. jadi tinggal pakai pakai API itu uh, international sudah bisa terjadi mau currency, mau Tanggal sudah ada, gitu sudah bisa dipakai. Sudah ya, kalau dulu, gitu. kalau untuk tanggal, jam, waktu, gitu, biasanya pakai moment JS yang gedenya segede gaban ya. <laughs> Betul. Sekarang contoh, sudah bisa digantikan. Contoh yang lain yang dulu sempat kita bahas intersection observer, dulu kita harus ngedetek di mana posisi posisi ya. posisi tertentu sudah digantikan sama observer yang ada di API. Bahaya nah itu observer API juga baru. maksudnya mungkin ternyata sama si event loop kan? Observer itu ya, kan ya. Eh, apa? Makanya dia jalannya di Web API karena itu kebutuhan yang cuma ada di browser ya. Itu unik, maksudnya server kan nggak butuh, nggak butuh observer yang untuk UI ya. Nah ini kan observernya eh, macam-macam kan ya? Kalau ada resize, ada apa visible. Lah. Nah kalau misalnya eh, ke trigger baru apa? Diantriin. Eh, tas di callbacknya diantriin buat dipungut buat dicomot dan dikerjain sama event loop yang tadi itu kan. Ya. Betul. Nah ini juga form. misalkan ini apa history kalau teman-teman ngikutin kayak router, react router atau yang lain ya dalamannya ini history API untuk uh, go to uh, routes tertentu. Backward, sampai, sampai kayak apa yang buat parameter juga kan itu ada sebenarnya ada interface yeah. ya kan URL sama betul. URL search params. Yeah, hmm. Iya, ada push yang dan kita lain -lain. pakai under, under the hood mereka juga pakai itu. Sebenarnya iya. Jadi hmm. uh, kalau apa informasi-informasi web API kayak gini uh, biar up to date gitu. Ngeceknya di mana ya gitu? Oh ini ada API baru. Channel inilah ya. gitu. biar dapatnya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Iya. <laughs> channel ini dong. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Jadi kadang-kadang kita ya itu karena tadinya apa si si si JavaScript ini kan secara natural dulu apa menggunakan terpati itu udah kayak no brainer gitu kan? Apa-apa NPM apa-apa CDN yang dicari yang pertama kan? Tapi Semakin nah, kita ya... perlu customize, pusing, nah, atau mungkin yeah. giliran ada bug atau issue atau apa yang nggak sesuai kebutuhan kita, baru deh yeah. pusing. Iya, yeah, itu dia. Makanya uh, semakin ke sini kita semakin butuh atau semakin apa ya, biar aware gitu bahwa sebelum kita uh, ke sana, kita bisa gunakan dulu API yang sudah disediakan oleh browser. Browser kan ukurannya tidak kecil gitu kan, dan sudah ada di di masing-masing komputer, jadi device. itu yang kita manfaatkan Bahkan dulu, gitu manfaatkan native nya dulu, contohnya barcode detection API itu keren tuh ya. kalau kita mau bikin sendiri kan sulit ya masa mau kirim yeah. data ke server, server side detect atau pakai apa tuh misalnya, kalau kita mau pakai uh, machine learning, blablabla kan ga ya bisa, hmm. sulit kan, OCR, kan OCR. sudah OCR. ada ya. hmm. sudah ada, ini tinggal dipakai cuman belum nah, semua ada. browser ya, masih ya. masih Tronda. Kromium based Iya. Oke. Lanjut uh, ke pembahasan berikutnya. Contoh. lanjut. Nah, ini selanjutnya malah uh, lebih ke pertanyaan sih. Apa itu? <laughs> <laughs> ya, apa? Nggak nyambung sama yang tadi tuh. Kan topiknya okay. soal event loop nih. Terus mm -hmm. uh, kalau kena, uh, di sini sebetulnya pertanyaan awalnya adalah kenapa kita perlu mempelajari hal-hal yang kelihatan pun enggak, maksudnya kelihatan secara langsung pun enggak, seperti event loop, call stack, yeah. queue. Yeah. Tapi kan sebetulnya secara nggak langsung udah kejawab ya tadi. Uh, mm -hmm. Itu penting banget karena itu mempengaruhi uh, behavior dan codingan kita yang kita jalankan. Misalnya uh, tadi tuh apa, sama-sama sebuah function yang rekursif yang muter. Tapi uh, yang satu blocking, beneran uh, nge-freeze, nggak bisa terjadi apa-apa. Yang satu nggak, karena pakai set time out kan kita perlu buat memahami hal-hal kayak gitu. Nah, yeah. terus uh, ya selain itu juga tadi sempat dibahas juga soal animasi. Uh, kita jadi paham uh, apa uh, gimana caranya, kenapa kita harus uh, apa ngeset animation frame dengan value tertentu, karena uh, itu berkaitan dengan cara kerja si event loop itu. Jadi kalau soal kenapa sih, uh, mungkin udah kejawab karena itu mempengaruhi uh, codingan kita, gimana kita meng, uh, merancang arsitektur kode kita ya. Nah, terus ya. Uh, pertanyaan selanjutnya adalah uh, apakah ini sebenarnya diajarin nggak sih ya di kurikulum kalau orang yang misalnya mungkin kuliah, kalau kuliah malah mungkin enggak ya. Enggak. Kalau bootcamp, ini diajarin enggak sih sebenarnya diajarin secara ya. proper? Nah, oke. Ya ini. Eh nggak tahu ya. Saya menyebutnya bootcamp saya, tapi bootcamp yang lain uh, uh, tahu oh. ya. enggak tahu uh, ya. Apa, bootcamp ternama di Indonesia Mudah salah satu. Ya. Mudah-mudahan diajarin ya. Menurut nah, saya uh, memang harus ini harus diajarin atau at least ada pembahasan uh, ini atau uh, kita uh, uh, uh, karena event loop ini. Dasarnya banget ya untuk event driven uh, di Javascript itu dasar banget. Uh, salah satunya baru hari ini saya menyelesaikan sebuah tiket di kerjaan saya. Itu uh, requirementnya begini. Situsnya ingin memberikan uh, ads free. Jadi ads itu tidak boleh muncul untuk uh, member yang sudah Plus member gitu ya, sudah upgrade. Premium member itu nggak bisa. Gak karena dibayar ya buat nge-remove ads. Iya. Hmm. Dia bakal Tetapi, marah kalau ads muncul. Betul. Tetapi situsnya itu nggak bisa menggunakan server side rendering karena uh, dalam satu waktu, karena konkurrensinya besar. Jadi cage. jadi ada case ya. Jadi hmm. kalau login user itu kita tetap case seperti biasa. Dan semuanya harus serba javascript. Kita nggak detek dia uh, dia premium member atau tidak sebelum dia uh, ngelun ads contoh apa yang harus saya lakukan supaya ads bisa tidak muncul tetapi untuk uh, untuk proses premium member beda beda thread beda beda runningnya beda Ads-nya rendering sendiri uh, look-nya sendiri uh, event-nya sendiri ngecek ngecek premium membernya sendiri. Nah, akhirnya harus saya buat delay bagaimana supaya ini jalannya belakangan. Hmm. ya saya nggak nggak menggunakan callback, tetapi saya menggunakan uh, event-driven pakai dispatch. jadi okay. kalau misalnya uh, uh, dia proses untuk ngedetek dia panggil API dulu apakah dia premium member atau tidak. kalau dia premium dispatch event. kalau di bahasala Bahasa yang sering dipakai, Windows onload event, hmm. ada DOM content loaded event, atau event-event yep. lain. Jadi, saya dispatch custom event yang ads-nya ini menunggu. Dia tetap bisa initialize dulu, dia menunggu kalau ada event ini enggak. Kalau ada event ini terjadi, baru dia ngerender ads. Atau tidak ngerender ads. Jadi, tanpa pemahaman event loop, solusi itu tidak bisa saya buat. Hmm. Okay. Itu pentingnya. Uh, bagaimana kita memahami uh, event loop, call stack dan web API. Yeah. Tapi scene. sebenarnya secara apa? Secara umum ya kalau misalkan teman-teman belajar sebuah platform atau sebuah bahasa gitu ya kayak JavaScript, Node.js atau bahasa-bahasa yang lain PHP dan lain-lain bukan hanya karena apa ya, bukan hanya karena uh, ada artikel yang bilang bagus, ada video yang bilang bagus, tapi uh, apa uh, basic curiosity-nya aja lah. Ada yang bilang, "Wah, Node.js lebih cepat dari PHP." gitu kan. Uh, karena kenapa? Karena asinkronus Tapi kita sendiri enggak tahu sinkronus itu maksudnya apa. Apa bedanya sama eksekusi uh, yang ada di PHP? Kenapa uh, kok Node.js bisa cepat gitu? Padahal dia sama-sama misalnya sama-sama uh, high level language kan sama-sama yeah. scripting language berangkat dari scripting language kan awalnya gitu kan. Inter interpreter interpreter interpreter kemudian sama-sama uh. kalau di kalau tidak dioptimasi cuman bisa menggunakan satu core dari uh, apa dari uh, CPU gitu. CPU ya yeah. uh, terus kenapa yang satu uh, kalah cepat dibandingkan yang lain gitu. Jadi uh, dari curiosity itu eh, kita harusnya bisa menggali lebih jauh. Oh, si JavaScript ini unblocking. Maksudnya unblocking itu apa? Kalau ada request ya dia terima-terima aja walaupun uh, dikerja ini belakangan gitu. Sementara kalau PSP kan begitu ada satu request dia tunggu dulu. Eh, sabar. Saya masih tunggu kerja yang ini tunggu ya gitu kan sampai selesai gitu. Sedangkan yeah. di JavaScript proses menunggu itu ada di uh, belakang layar. Jadi uh, kita kayak nggak dikasih tahu bahwa kita sedang menunggu pada uh, apa tas kita Padahal, juga belum dikerjain gitu kan. Iya. Siap, pos Yang penting siap. Siap, gitu nah, ya. Gitu Jadi dari situ juga kita bisa apa ya? Jangan sampai oh, wah, ini apa ya? Kalau kita belajar sebuah bahasa atau belajar apapun ya, belajar suatu yang baru, ada istilahnya itu apa ya? Unlearn. Jadi uh, hilangkan uh, mindset misalkan kita, uh, tadinya PHP, tahunya PHP. Terus habis itu kita cobain uh, JavaScript atau Node.js. Di PHP kayak gini, di Node.js kayak gimana ya gitu kan. Uh, mungkin di awal begitu belajarnya. Tapi makin ke sini kita juga harus tahu uh, sejarahnya, filosofinya kenapa si Node.js ini dibuat. Alasannya kenapa gitu. Uh, dulu banget si Node.js ini kan awalnya kita tuh kan zaman dulu susah ya kalau kita mau upload file. Kita mau kasih progress bar gimana caranya. Susah setengah mati itu. Sebelum ada Node.js, karena blocking kan, pada saat upload, nunggu uploadnya yeah. selesai Baru bisa kita kasih tahu ke klien bahwa ini uploadnya selesai gitu. Jadi sebenarnya kalau, dulu progres barang itu form, hanya kira-kira aja yeah, Form upload dia kan gak, waktu dia ngirim data itu kan kayak cuma muter, browser muter yes. aja gitu ya yeah. nggak ngapa-ngapain, kalau sekarang pertama kan kali, ya per, di background yeah. dia yang ngirimnya Betul, yep. pertama kali si Node.js muncul, yang bikin Node.js demo ini adalah uh, nunjukin progress bar pada saat upload, karena pada saat upload, uh, data di, uh, upload file di Node.js itu sistemnya bisa dibuat asinkronus. Jadi, uh, ketika filenya udah dikirim, berapa persen dia bisa ngirimin balik ke klien, uh, memberitahu bahwa ini 5%, 10%, dan lain-lain. Jadi, uh, dari situ aja kita bisa tahu kayak filosofinya, oh ini kenapa. Uh, sebuah bahasa atau sebuah platform itu dibuat untuk menyelesaikan uh, satu masalah, gitu masalah utamanya dari situ. Nanti akhirnya berkembang, dipakai di mana-mana. Itu per, perkembangannya pasti semua pasti ingin uh, bahasanya dipakai di mana-mana, gitu kan? Tapi awalnya dulu uh, filosofinya itu juga tidak kalah penting. Dari situ baru kita bisa, uh, apa bisa memahami lah, lebih memahami si bahasa ini jangan sampai karena JavaScript salah satu bahasa yang cukup, apa ya, uh, salah dimengerti, <laughs> salah dimengerti. Ya, tidak apa su sulit diprediksi hasilnya, kok uh, ini uh, yang keluar duluan yang ini, padahal kita harapannya yang yeah. ini gitu kan Ya karena kita belum mengerti konsepnya gitu. Betul, betul Nah betul itu pentingnya. manfaat lainnya sih, apa nguasain tentang event loop karena sering banget uh, Ya aku pribadi dulu pas baru belajar yang cara yang salah tadi yang kok pas sana sini tapi gak Uh, mahamin sebenarnya dibalik itu ada apa Ya itu kan kesel kan kadang dicoba benar uh, Urutannya udah sesuai yeah. ekspektasi Oh ya yeah. mm -hmm. A, B, C A, uh, a dari A kita dapat data untuk B Dari B kita dapat data buat C Lah terus ditinggal makan bentar Pas balik tiba-tiba urutannya Dede C, lagi. A, B Nah, <tuh> nah itu kalau misalnya kita nggak uh, Kita nggak menguasai tentang asinkronus sama urutan gimana task dieksekusi itu kan sulit dibaginya jadi apa hal-hal e, tadi yang mungkin terkesan e, apa low level maksud, maksudnya low level ya apa browser engine banget yang apa mungkin kita nggak lihat secara langsung sehari-hari itu sebenarnya berguna banget karena e, kita bisa pakai itu untuk e, itu tadi dibagging dibagging in the real world sama mungkin bisa ngebentuk kita bikin keputusan, keputusan kali ya. Misalnya, keputusan untuk enhance, untuk optimize performance. Saya kan tadi itu yang soal animasi, yeah. atau misalnya kita pakai React nih atau uh, mm -hmm. library sejenisnya yang punya algoritma virtual dom. Ada yang berubah satu, pung, dirender ulang semua. Nah, kalau misalnya kita yeah. ada yang salah, dikit tuh use efeknya salah itu bisa muter-muter kan itu apa bisa kena itu juga tadi apa maksimum call stack itu infinite, karena apa infinite, uh, infinite apa re-render ya nge-freeze yeah, yeah. nah kalau nge misalnya kita nggak kita nggak nguasain tentang bagaimana uh, browser uh, browser web API JavaScript engine bekerja sama buat uh, apa buat bikin siklus rendering nah, kita bingung kan kenapa tiba-tiba nge-freeze saja nggak bisa di-scroll. nah padahal itu berasal dari apa suatu logic atau alur di kode kita yang nge-trigger re -render. Jadi itu kayak ngebantu kita buat buat nge apa yang salah atau optimize performance kode kita sih. Yes. Dan kalau dilihat di sini di apa? di Slido, di bit.ly/ngobrolinweb itu ada pertanyaan menarik yang berkaitan nih. Penggunaan promise itu biasanya buat apa? janji cilek eh, janji. <laughs> janji janji palsu nggak ini bukan janji palsu itu buat apa buat asinkronus <laughs> benar ya buat menjalankan benar -benar. operasi asinkronus dan kita bisa uh, mengcustomize responnya ya promise itu kan yeah. bisa yep. apa pending resolve reject, reject ya dan Kalau yang apa, yang asynchronous, asynchronous, apa aja tuh tadi? Baca file itu bisa asinkronus, karena uh, rata -rata hasilnya tidak instan ya. Fets baca, fetch, fetch, API, file. apa, uh, tempat API. Rata-rata mm -mm, yang baca, baca itu read itu read, write itu semua asinkronus. Index DB, local storage, system storage. Uh, baca file sistem. Ya. Yep. Kalau yang, kalau yang, yang, di saya... apa di Node .js itu beberapa API-nya ada dua biasanya. Dulu ya, jadi ada kayak uh, sing, iya, read, file sama asing. read file sync. Yeah, async read file, yeah, read file-nya sing. aja asinkronus, tapi read file sync itu yang sinkronus. Mungkin sekarang akan dihilangkan semenjak ada async await, mungkin lebih lebih sederhana kan jadinya kan? Ya Begitu. mungkin suatu hari di Deepfake. <laughs> <laughs> ya mungkin. Cuma mau ngasih It, tahu teman-teman kalau yang memakai Promise async await segala macam, hmm. atau promise dan segala macam, always catch error, try catch, Ket harus di dalam try catch karena Jangan terlalu optimis itu, jadi orang berarti ya? Iya, <laughs> yeah. karena it, promise itu bisa return, uh, bisa throw error Bro hmm. <laughs> jadi kalau nggak di catch semuanya bisa berantakan, jadi kalau uh, eksekusinya fail Tadi, yang tadi, uh, apa, yang anak itu ngurusin kado, kalau satunya fail itu semuanya bisa nggak jalan itu. Semuanya akan fail, ya. Yeah. Nah, Betul. kayaknya besok-besok perlu ada mini topik promise juga ini, soalnya lumayan banyak. Jadi, uh, itu kan tadi jangan terlalu optimis, apa uh, bahwa error, uh, jangan lupa untuk nge-catch error. Tapi ada kasus yang semacam bisa dibilang uh, ekspektasi awam kita tuh sebaliknya. Jadi gini, kalau kita nge-fetch, Uh, kita fetch melakukan request kan, responsnya response code bisa macam-macam kan ya. Kalau kepala dua berarti uh, apa sukses. Kalau kepala tiga redirect, kepala 4 error. Nah, hmm. kalau fetchnya sukses, jadi kita berhasil memanggil melakukan suatu request di return dengan respon kepala 4 misalnya 401 nih unauthorized. Nah, dibalikinya itu adalah itu nggak masuk di error kecuali kita apa hmm. kecuali kita handle custom ya manual kita cek uh, response code-nya apa. Nah, itu uh, sempet, sempet salah API itu. Ya. <laughs> <laughs> salah, <laughs> salah salah yang bikin API itu. <laughs> Nggak, kok, cuma ternyata kok, logiknya kok response... adalah fetch-nya sukses, Lah kan berhasil <laughs> bukan. Jadi apa network berjalan apa uh, network-nya ada maksudnya gampangnya kita online berhasil melakukan itu resource-nya pun yang dipanggil ada cuma hasilnya isinya uh, oh apa user Anda misalnya kita lagi nggak login atau mungkin user kita nggak punya privilege untuk ngelakuin sesuatu ya otomatis responnya 401 cuma fetch sendiri kan sukses. Nah, itu kadang kadang nyebelin di situ sih. Ya, itu bisa diakalin dengan kita kita ngecek status code-nya ya kita throw error sendiri. Nah, <laughs> itu seru sih. Belum ada itu tadi kalau promise all eh uh, apa yang tadi tujuh anak ya. ngurus kado begitu satu ngambek, langsung dibalikin semua. Nggak nunggu, nggak nunggu sisanya, kan? Nah, ya, kecuali ya. kita pakai promise all settled, promise all settled, nunggu sampai ketujuh anak itu selesai. Disitu kita bisa ngelup, mana yang sukses, mana yang jalan dengan baik, mana yang error. Gagal okay. Nah, itu bisa nggak promos Promise ini ya. harus nonton video yang tadi, event loop harus ngerti. Sampai hmm. sepaham-pahamnya dulu uh, yeah. cara kerja event dulu, hmm. baru bisa yeah. baru bisa dapat, oh promise tuh begini <laughs> ya yeah, Jangan lupa juga kalau mau belajar promise atau bahkan asing wait, belajar dulu dari callback, habis itu belajar promise baru asing wait Jadi jangan loncat langsung ke asing wait, bingung ntar, yeah. <laughs> bingung. karena asing wait itu adalah, yang dipakai adalah objeknya promise gitu Kalau kita gak ngerti hmm. promise, asing wait pasti pusing atau mungkin kalau kita cuma kopas-kopas nih asing await tanpa paham soal promise atau uh, apa cara kerja asynchronous javascript sendiri mungkin bisa cuma jadi kayak apa ya uh, misalnya kita punya dua request uh, kalau kita nggak memahami secara benar secara mendalam jadi kita uh, kita bikin dua baris await padahal itu kan uh, itu jadi Uh, kurang performan karena kan yeah. ya sama aja jadi kayak PHP juga maksudnya apa dia nunggu dia nunggu baris pertama selesai habis itu nunggu baris kedua selesai padahal itu bisa pakai Promise all atau Promise all settled kan sebetulnya iya yeah. kalau dua, dua apa dua baris kode itu tidak saling berhubungan misalkan uh, dia tidak perlu menunggu sebelumnya misalkan uh, get uh, uh, ID misalkan get ID gitu ya dan ID tidak ini dipakai belu, di pelawasnya Yeah. Yeah. Ya, resp respon. nunggu respons dulu. Habis itu dia mau mungkin get address gitu. Nah kalau itu perlu menunggu kan. Jadi di away hmm. Tapi kalau, Coba misalkan, kalau misalnya satu get user, satu lagi get yes. uh, get. get latest post gitu yang enggak ada, hubungan yeah. sama yang gak ada hubungannya sama data user itu. Nah, nah itu, waktunya kan kalau dipaksa disuruh. Jangan saling menunggu karena buat apa gitu. <laughs> kalau bisa ditampilkan uh, ya berbarengan aja dua-duanya. Jadi disitulah sebenarnya uh, kelebihannya si Node.js dan A JavaScript. Fast. Dan di situ juga kekurangannya karena kita kurang mengerti cara penggunaannya. Jadi itu bisa Just, itu ya pisau bermata dua tuh. Justru kalau ada kayak multiple await await itu itu sudah salah ya. Karena, salah ya. Salah karena meskipun kita menunggu, at least kita harus ada render sesuatu gitu di browser. Kita nggak hmm. perlu menunggu itu hasilnya apa untuk bisa melanjutkan. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Meski, ya atau berarti tahu, itu hal yang beda dipisah lah harus kita bikin modular apa fungsi yang lebih modular iya, kan kita nggak kalin kode. Beda. Kita. Betul. Jadi tetap ada yang dirender di UI. Ya contoh ya misalnya contoh. Oke okay, kita butuh respons dari API baru bisa melakukan sesuatu. Tetapi kan proses rendering nggak perlu nunggu itu kan? Iya. Bisa kasih Jadi, loading screen, spinner atau apapun gitu ya? Iya. Jadi biarin aja sampai callback selesai baru kita lakukan Ambilkan proses selanjutnya. Ya. Jadi nggak perlu puing. Oh, nya apa? Kita harus nunggu. Jadi proses rendering ke stop karena kita menunggu hasil API baru bisa bisa kita ambil uh, bisa ngambil usernamenya atau mm -hmm. paling gampang avatarnya ya. Baru avatarnya bisa di render gitu. Nggak perlu gitu. Kita bisa merender avatar uh, loading uh, screen skeleton. Iya, skeleton dulu. Ya, dulu. Kalau itu udah selesai di belakang, nanti sudah selesai baru callback nge nah. replace. Nah, itu kan jadi, si event loop out. tuh yang tadi yang apa nge-handle uh, dia ngerjain tasnya habis itu dia muter lagi ke bagian layout, styling, painting. Jadi uh, sudah ada mekanismenya di browser yang meng-optimize itu kan ya. Betul. Ya, itu juga yang membuat si JavaScript ini berbeda dengan platform yang lain. Karena platform yang lain belum tentu bisa melakukan itu kan. Yang hmm. apa yang tadinya placeholder terus tiba-tiba berubah jadi avatar gitu kan. Nah, itu Uh, mungkin di platform lain ya prosesnya akan berbeda. Kalau di JavaScript ya, ya nggak apa-apa, aman kita melakukan seperti itu karena dia akan update secara otomatis dalam tanda kutip gitu kan. Gitu-gitu hmm. itu yang juga penting untuk dipelajari ya. Hmm. Oke, okay. kita sudah satu jam. Ada lagi yang mau disampaikan? Hmm, enggak dulu. Enggak sudah cukup. Hal basic, hal basic hmm. aja bisa kita sejam ya. Ah, <laughs> menarik iya. ya ah, ah. Dan, menarik dan buat teman-teman uh, gimana Mas mes, ya meskipun basic tetapi butuh penting-penting penting banget kalau yes. ingin jadi web engineer penting banget nah. untuk menguasainya nah ini ini kan pendapat kita kan pendapat kita fundamental konsep dasar itu penting nah, menurut teman-teman gimana apakah uh, apa uh, episode ngobrolin web perlu membahas tentang fundamental atau bisa kita selingi dengan hal-hal yang lain uh, boleh kasih komentar lah kasih komentar yeah. mau di chat atau mau di uh, Slido di bit.ly/ngobrolin web kita butuh uh, masukannya supaya ada feedback, feedback loop ya kita butuh feedback loop. Kalau javascript ada event loop kita event butuh loop, feedback, kita loop. feedback loop. <laughs> Supaya Ato. acara kita semakin keren, gitu, semakin diminati oleh teman-teman semua dan semakin bermanfaat lah buat teman-teman. gitu. Jadi ditunggu uh, pendapatnya, ditunggu masukannya. Untuk hari ini kita mungkin uh, udahan dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Uh, kita ketemu lagi selasa depan insya Allah. Selasa depan. Uh, dengan tema yang berbeda juga kita belum tahu apa silakan di uh, apa diberikan aja ya ide-ide menarik nanti kita akan bahas keren materinya sayang saya telat wah makanya itu ada lonceng ya, subscribe nah itu adalah uh, sistem notifikasi ya jadi kalau misalkan ketika kita live nanti akan dikasih tahu gitu itu callback juga namanya jadi ketika kita live, nanti kamu di callback. Nah, <laughs> Kalau notifikasinya kan, nyala. Teman-teman nggak usah ngeliatin HP terus, ya kan? Mm -mm. Kalau kita live ntar muncul sendiri notifikasinya. Iya. Kalau nggak pakai yang standar aja, pakai alarm setiap Selasa jam 8 uh, waktu Indonesia Barat. Nah, lihat web dev Indonesia. oke? Okay? Uh, terima kasih Asik. semuanya. Uh, kita ketemu lagi minggu depan. Uh, selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye ada